Satu, tidak membawa asap Atau api Para ulama sepakat bahwa Jenazah tidak boleh diiringi dengan api Api ini ditelendi di tempat dupa Tidak pula lilin Atau semisalnya termasuk rokok ya larangan nanti ya. kecuali jika dibutuhkan untuk penerangan atau yang lainnya mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda Latat tabi janazata bisautin walanarin, rin hadisnya La Ojo ngiringi niro aljanazata ing jenazah bisautin kelawan suoro walanarin lan ojo sampi ngiringi jenazah kelawan api asap, ini nggak boleh ya. Artisnya yang terjemahnya di sini janganlah engkau mengantarkan jenazah dengan suara maupun api. Diusahakan suasana itu hening ya saat mengantarkan jenazah. Sehingga enggak ada suara yang dikeraskan. Kalau mau dikir cukup dengan hati. Lisannya bergerak, suaranya paling banter, telinganya sendiri yang mendengar, bukan temannya. Derajat dan sanat khatis ini masih perlu dibicarakan. Hanya saja hadis ini diperkuat dengan hadis sohih dari Ammar bin As bahwa ia berwasiat jika saya meninggal dunia janganlah engkau iringi aku dengan tangisan dan api. Tidak boleh. Hadis Abu Hurairah bahwa ia berkata ketika ajal akan menjemputnya janganlah kalian membuat kemah-kemah gak usah pasang taruh, gak usah ya dan jangan pula kalian mengiringi aku dengan asap rokok dalam riwayat yang lain dengan api tidak boleh, itu ya. Demikianlah halnya dengan Musa. Ia juga berwasiat ketika hendak meninggal. Ketika hendak meninggal dunia, wasiatnya gimana? Jika kalian mengantarkan jenazahku, maka antarkanlah dengan segera. Dan jangan kalian iringi dengan bara api. nggak boleh. Dengan suara juga nggak boleh. Dan memang kalau hadis sudah melarangnya kayak gini, kalau ada satu pelanggaran, maka pelanggaran itu Terus berkembang. Contoh yang terkenal di tempat saya. Di sini insya Allah enggak ya. Saat ngantarkan jenazah itu kan ada suara. La ilaha illallah. Ini boleh tapi kalau tidak disuarakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini Alhamdulillah ya pikirnya bagus tapi biasanya terus berkembang berkembangnya gimana? Sadati ditambahin La ilaha illallah Muhammadul Rasulullah Terus, Syekh Abdul Qadir ikut, Ada ya, Tadi sahadatnya resmi Sahadat Allah dan sahadat Rasul Kemudian Ini tadi jelas hadisnya ada yang masih perlu dibicarakan, ada yang sohih. Tidak hanya satu hadis ini tadi, banyak hadis ya. Jadi nggak boleh mengeraskan suara, nggak boleh membawa asap atau api yang terkenal di kita ngerokok. Kadang-kadang saat gali kubur iki kadang-kadang kita ngirim makanan itu dimakan jeruk kuburan enggak boleh ya Mestinya diminta untuk keluar dari makam dulu kemudian monggo dahar njebone makam Kalau di dalam makam itu ada masalah Biasanya ya, mana enak sentuh tukang rokok Mari makan ya tolah tola, ya. Akhirnya nge -nge kuburan Ngerokok bisa Nah itu ya Ya Ini Karena ini hadis ini ya Ya kita berusaha Minimal diri kita masing-masing Untuk meninggalkan Kalau kita mampu Menyampaikan kepada temannya Bagus lebih-lebih menyampaikan kepada keluarganya di keluarganya satu rumah ini dikasih faham difahamkan betul sehingga kalau ada salah satu diantara anggota keluarga ini ada yang meninggal maka perjalanan sunnah ini akan lancar tapi kalau belum paham semuanya, ini tarik ulur. dua Tidak berbicara ketika mengantarkan jenazah. Bagi pengantar jenazah dilarang meninggikan suara, baik berdikir atau yang lainnya. Jadi dikiri contohnya kayak itu tadi atau ngobrol, ngomong alur ngidul. Jangan ya, jangan. Masalahnya saat itu kafa mau takum mau iduh. Dengan adanya jenazah yang kita antarkan itu cukup untuk memberikan mau iduh kepada kita. Kita yang antarkan jenazah sebetulnya hanya sekedar antri nanti kita pun diantarkan. Cukupkah bekal kita untuk menuju kampung akhirat itu? Ini yang kita renungkan itu. Jangan-jangan kita masih punya dosa. Maka saat mengantarkan jenazah, lisan kita bergerak. Tapi enggak sampai bersuara. Intinya kita mohon ampun kepada Allah Astaghfirullah Ya Allah aku mohon kadirat-Mu Ya Allah mohon ampunan wa adubu ilaih Ya Allah aku bertaubat kepadamu Ya Allah atau setelah sholat itu dikirnya pendek Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullah monggo ya terserah panjenengan atau yang puanjang Allah la ilaha ilaha anta khalaqtani ala ahdika. tapi ini nggak dikeraskan ya berarti yang paling keras itu telinganya sendiri yang dengar telingane tanggane nggak sampai kerungu eh di sini tadi jelas tidak boleh mengeraskan suara dari qais bin Ubat ia berkata, para sahabat Nabi Alaihi Wasallam tidak suka mengangkat suara ketika mengantarkan jenazah. Sahabat-sahabat Nabi, kok mengamalkan kayak gitu, yaitu didikan dari Nabi memang. Nabi mendidiknya saat mengantar jenazah, gak ngedabrus ke RPDW, Andaikan kita menggali kuburan juga begitu ya. Enggak ngomong alur Kidul gitu, enggak ya. Diusahakan kita tidak mengeluarkan suara. Larangan tersebut disebabkan ada sikap menyerupai kaum Nasrani. Iya. Nabi Dawud cek ini lah antaranya orang Islam dengan non-Muslim dengan orang kafir walaupun toh kafir kitabi Nasrani ini kan kafir kitabi dimana mereka suka meninggikan suaranya ketika menyuarakan Injil-Injil dan dikir-dikir mereka dengan lagu-lagu dan meratap kesedihan. Iya. Ya, kita ngomong kayak gini ini mungkin masih aneh ya. Karena secara nasional zaman Presiden kedua Soeharto meninggal dulu, dikirnya kayak gitu. Saat Putin meninggal ya, dikirnya kenceng kayak gitu. hadisnya bunyinya demikian An-Nawawi berkata di dalam atkar halaman 203 ketahuilah bahwa pilihan yang benar yang sesuai dengan contoh para salafus sholih para ulama salaf yaitu diam Ketika mengantarkan jenazah, jadi pilihan yang terbaik itu, ya yaudah pikirannya yang untuk merenungkan. Dia itu masih muda, masih sehat, gak kelihatan sakitnya, kayak putrane Ustadz Arifin Ilham, itu kan masih muda sekali ya? Masih 20, badannya yang sehat, enggak krem yang seperti saya enggak. Loh. Meninggal. Itu saja yang sehat. Terus saya ini padahal enggak seberapa sehat. Maka tentunya persiapan-persiapan kita untuk menuju kampung akhirat itu kita tingkatkan. Mudah-mudahan Termasuk ngaji seperti ini benar-benar menjadi tambah bekal kita menuju kampung akhirat. yaitu diam ketika mengantarkan jenazah, tidak mengangkat suaranya dengan membaca apapun, dikir-dikir apapun, tidak boleh ya, dengan bersuara. hikmah dalam hal ini jelas yaitu agar lebih tenang suasana hati dan pikiran tidak kalut dengan adanya jenazah sebab kondisi demikianlah yang dicari pada saat seperti itu dan itulah yang benar dalam hal ini tidak perlu tertipu dengan banyaknya orang yang menyelisih sunnah Rasul, mungkin di kita yang banyak itu belum sesuai dengan sunnah. Ya, nah. di itulah yang benar maksudnya enggak mengeluarkan suara apapun, termasuk dikir. Kalau ingin berdikir, cukup dengan hati, tidak dengan suara lesannya tetap bergerak, tapi suaranya enggak sampai keluar. "Kata beliau, yang nulis kitab ini, saya katakan, adapun yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang pada zaman sekarang dengan berpikir ketika di depan jenazah, seperti perkataan mereka." Wahid wahituhu ini negaranya orang yang nulis buku ini ya kalau di kita yang terkenal yaitu tadi la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah Syekh Abdul Qadir itu di kita. Tapi di sana enggak wahiduhu wahiduhu. Yang kemudian dibalas oleh para pengantar jenazah atau perkataan yang lain seperti ishadulah ishadulah ishadulah. Kalimah ishadulahu kalau diwakafkan bacanya istahu, ishadullah. Merupakan amalan bid'ah. Padahal artinya kan bagus ini. Itu amalan bid'ah yang dipatenkan oleh para ahli fikih. Jadi ahli fikih menganggapnya suara yang dikeluarkan saat mengantarkan jenazah Suara apapun, dikira apapun, termasuk dikira wahiduhu. Wahiduhu itu termasuk ya. Ini beliau dari mana ini? Ini ucapan Abu Malik Kamal. Bin Sayyid Salim. Nah, lihat. Kata pengantarnya ini, Sheikh Nasiruddin, Sheikh Abdul Aziz Abdul Aziz bin Bas, kemudian Sheikh Muhammad bin Soleh al Uzaimin. Tapi ini penegasan dari sang penulis, Al Albani berkomentar dan seburuk-buruk amalan dalam mengantarkan jenazah adalah orang yang melakukannya dengan menabuh alat-alat musik di depan jenazah kalau ini di kita nggak ada ya termasuk yang gampang itu apa ya musik rondo itu yang enggak, ya enggak ada ya jaranan yang enggak ada enggak ada tapi di Nasrani kan memang masih ada yang melakukan seperti itu musik yang mengalunkan kesedihan sebagaimana yang terjadi pada negeri-negeri Islam karena mengikuti orang kafir Wallahu alam, Wallahu musta'an tiga para pengantar jenazah tidak buru-buru duduk hingga jenazah itu diletakkan dari siapa di diletakkan di saat mengantar jenazah kadang-kadang gak melok mikul terus nanggoni kuburan buru-buru duduk Padahal duduk-duduk di kuburan itu ada resikonya ya. Bajumu dibakar dan kulitmu terkelupas. Itu lebih baik daripada duduk di kuburan. Ancamannya berat ya. Berat. Nah. Kalau memang terlalu capek memang harus duduk ya. Kalau enggak duduk enggak kuat umpamanya. Sudah sepuh atau karena sakit. Itu nunggu jenazahnya ditaruh. Entah ditaruh di dalam kuburan atau diturunkan dari bau. Dari Abu Sa'id bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda jika roh itu mulai jenazah tak vakum, paman tapi tu doa. Jika kalian melihat jenazah dalam gurung sedang diusung, maka berdirilah. Lalu siapa yang mengantarkannya janganlah ia duduk hingga jenazah itu diletakkan disampai proses jenazah diletakkan di alam apa ya alam kubur penuh kuburan dicempuri atau di luang landak yang bagus itu luang landak ya. jadi setelah dikeduk terus ngerong tempati jenazah jadi dimasukkan beleniris langsung semindi kalau di tengah cemuri ini banyak mandorot ya. kalau tanahnya gembrung itu dincii saat turunkan jenazah hambrul akhirnya bermasalah di, di, saat kita ngusung jenazah atau ngantarkan jenazah jangan sampai buru-buru duduk sebelum jenazah itu selesai diletakkan maksudnya adalah hingga jenazah itu diletakkan dari pundak-pundak pengusung ini dijelaskan ditaruh dari pundak ditaruh di tanah tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, itu di sebelah tidak, ya. kemudian cara memasukkan itu diunus kepalanya dulu ditarik pelan-pelan tidak, bagian kaki bagian perut tidak, kepala terus dimatamkan tidak, meninggal tidak kewajiban sholat gak usah diadani karena adzan itu menunjukkan manjun waktu bagi orang yang masih bisa mengerjakan sholat. Apa meneh kadik dikomati kita lanjut. Kebanyakan para sahabat dan tabiin Berpendapat Sunnahnya berdiri hingga jenazah itu diletakkan Jadi sunnahnya itu tidak duduk ya Saat ngantar jenazah Kita berdiri Tidak duduk Di sini dijelaskan ya Kebanyakan para sahabat dan tabiin berpendapat sunnahnya berdiri hingga jenazah itu diletakkan hal ini sebagaimana dinukilkan oleh ibnu Mundhir perkataan ini adalah pendapat al-Awza'i pendapat Ahmad ini tabiin semua ya ini ya pendapat Isha' dan Muhammad bin Hasan. Ini pula yang dipilih oleh madhab Shafi'iyah. Jadi kalau kita menganut madhabnya Imam asafi As seperti ini Imam Shafi'i pendapatnya. Di saat mengantarkan jenazah, gak usah nganggu suworo banter, nanti kita gak usah duduk Ya sampai proses selesai. Tadi boleh kalau saat jenazah sudah diturunkan dari bau kita boleh mungkin itu yang terpaksa saja ya. Ini kan ada yang nggak mampu sudah berdiri. Tapi sunnahnya tetap berdiri sampai selesai. Sunnahnya. Itu pendapat para sahabat dan juga pendapatnya para tabiin nama-nama tabiin tadi disebutkan empat apakah ketika ada jenazah lewat orang-orang harus berdiri kita biasanya ada jenazah lewat maksudnya dipikul ya atau dibawa kereta jenazah. Kita harus bagaimana? Dari Amir bin Robiah dari Nabi SAW, beliau bersabda إِلَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ Jika kalian melihat jenazah maka berdirilah hingga jenazah itu melewati kalian atau diletakkan di sepanjang jenazah berjalan kita masih melihatnya maka kita berdiri maka sudah hampir terbiasa ya walaupun belum semuanya saat kita naik mobil atau naik motor atau naik no, sepeda ontel ada orang musim jenazah kita papakan kita berhenti kita berdiri ojo pengarep metengker nggone dukur motor jangan perintahnya itu berdiri jadi berhenti sepeda dijagang terus ber, terus menang, menghormati jenazah naik mobil juga demikian Mobil berhenti kita turun Kemudian berdiri Dari Jabir bin Abdullah ia berkata Suatu ketika ada jenazah melewati kita Lalu Nabi berdiri Dan kita pun ikut berdiri Kami berkata Ya Rasulullah sesungguhnya jenazah itu adalah orang Yahudi maka Nabi bersabda idha Jadi Jabir bin Abdullah menceritakan pada suatu hari bersama Rasul, tiba-tiba ada orang-orang musung jenazah. Saat itu Rasul perintahkan dengan sabdanya Idha ro'ay Rasul contohkan berdiri dulu Karena Rasul berdiri sahabat-sahabat langsung ikut berdiri Setelah jenazah lewat Ini tadi sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah Matur Wahai Rasulullah jenazah yang barusan diusung itu adalah orang Yahudi ditegaskan lagi sabdakan sama Rasul إِذَا رَأَيْتُمُلْ جَنَزَاتَ فَقُمُ gak peduli itu jenazah Yahudi atau Nasrani atau apapun tetap kita berdiri apa kepentingannya ya kita ingat kalau kita itu adalah antri nunggu giliran setelah dia diusung gilirannya itu kita yeah. dalam lafal yang lain kemudian kami duduk dan Rasulullah memerintahkan kami untuk duduk bis kemudian duduk Nabi pun juga memerintahkan duduk Ibnu Hasem Ibnu Hubeb dan Ibnu Majisun dari pengikut Malikiyah maksudnya pengikuti Imam Malik sebagian yang juga berpendapat An Nawawi mereka mengatakan bahwa duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berdiri menerangkan hukum Jawas dalam kurung bulih, sedangkan perintah di sini dihukumi sebagai hal yang sunnah saja mengenai. Penasah atau penasahan, penasahan itu pengguguran hukum yang hukum itu telah ditetapkan, kemudian dibatalkan hukum itu. Sesuatu itu apabila tidak mungkin mengumpulkan dua dalil yang bertentangan, sedangkan di sini masih memungkinkan untuk itu. Jadi kalau hukum itu Rasul merintahkan dengan hukum wajib kemudian berikutnya ternyata Rasul tidak berdiri Rasul duduk berarti menunjukkan bahwa perintah itu tidak mengandung hukum wajib tapi mengandung hukum sunnah ya, ya. itu bahasan Mengantarkan jenazah bisa dilanjut Tempo hari kepingin belajar, ngafani jenazah sekarang, monggo. Ini timnya sudah terbagi ya. Sebagian ini sudah memandikan jenazah. Terus sebagian yang di sini mengkafani atau mempersiapkan kain kafannya. Monggo yang bertugas untuk mengkafani. Monggo Kalau kainnya sudah ada yang dipotong, berarti cepat. Iya, uh -uh. yeah, talinya dulu. Itu uh -uh. jenazahnya kayak di bawah. Hah? orang langsung oke okay, monggo hmm. pokoknya anak segelum gak apa-apa ya setelah tali kemudian kainnya ini langsung pakai yang tiga lembar ya tidak pakai tidak pakai jubah tidak pakai tapi tidak pakai kerudung atau tidak pakai surban, cukup tiga lembar kain. Oke okay, monggo, ditaruh satu. itu duur gak apa-apa itu oh itu baju berarti. Dan kapas dan kapur barus ada yang ngurus ya kapasnya ayo kapas kapasnya disiapkan kapas tanpa kapur barus karena nggak ya, langsung ya tujuh tempat sujud dikasih kapas tujuh tempat sujud pertama dahi wajah apa batuk terus hidung Lubang-lubang itu mata, mata. Kemudian telinga, dua tapak tangan, ya dua tapak tangan dua lutut, kemudian dua tapak kaki, tujuh anggota sujud, iya diselempet nafas gimana cati? antara jari jempol dengan jari sampingnya. sudah, kalau sudah langsung kain kafannya. Ya. Kain kapan yang kanan ditelangkup no pelan pelan, karena tadi yang kedua kan ada yang subek ya pelan pelan. kita anggap kapur barusnya sudah minyak wanginya sudah kapasnya sudah tinggal cara bungkusnya cara mengkafaninya. yang kanan dulu tarik pelan-pelan yang di bawah ini ada ya bagian pelan-pelan aja berarti kok ditotoh yang rajin yes yang kiri yang kanan eh, yang kiri yang kanan dulu ya kepalanya ditoto dulu sampai rajin nah ditarik ya tidak dimasukkan, nggak malah ditarik ke atas Morini malah ditarik, lah seperti itu yang bawah juga ditahan tarik, nah, terus ditali ditali ya Eh? Sudah bisa toh ya nanti yang yang penting itu nanti bagi tugasnya sebagian memandikan sebagian langsung rawat, mempersiapkan mori sebagian kapur barus kapas minyak wangi itu dipersiapkan kalau ada kayu cendono ya kayu cendono ditambah itu sudah cukup sumuk nah, ambekan ambekani isa tapi sumuk eh. sudah manjing isa Kalau ada yang perlu dibahas, apa kira-kira? tadi itu untuk minyaknya itu minyak khusus yang biasa digunakan di umum atau semua minyak bisa? Itu relatif ya, jadi kita punya duit yang mati itu ninggal ke warisan wake ya belikan minyak yang bagus. Tapi kalau memang jenazahnya nggak ninggal ke warisan ya cukup belonjo nunggone pasar sih biasanya dipakai sama dengan kainnya itu tembari kan kita bahas boleh kan kainnya yang bagus kalau memang ahli warisnya itu sepakat untuk merawat jenazah dengan kain yang bagus tapi kalau memang kesepakatannya seperti Morris kayak gini ya, enggak masalah ya. Intinya mayut segera dirawat dan secepatnya untuk dimakamkan, disolatkan dan dimakamkan. Itu kata kuncinya, disegerakan. Terus saat mengantarkan jenazah itu tadi, gak usah onok sing ngeluarki suara senajan ngobrol, ngalor nidul jangan ya, jangan jadi suasana dalam mengantar jenazah dibuat yang tenang, yang sejuk jadi gak ada suara yang menimbulkan orang itu malah longsor, gak boleh ya? Lebih-lebih sampai dibarengi musik yang menimbulkan suara susah, enggak boleh. Enggak menimbulkan suara susah enggak boleh kok ya. Walaupun suara itu Quran yang dibaca atau dikir-dikir yang lain, enggak boleh. Ya nanti kalau dipraktekan bagus betul itu ya. Tapi perlu kekompakan, jadi tim yang sudah dibentuk. Kalau memang masih kurang, ya semuanya jamaah kita libatkan. Nanti betul-betul saat masuk ke kuburan, itu suasana dikuasai total ya. Kalau suasana gak dikuasai total, nanti jenazah baru ditaruh dia tadi. Mandut karena tidak menguasai suasana akhirnya sendok nisar terus ngaji sunah, manut, terus dihadani terus dikomati padahal itu kan nggak ada contoh dari rasul ya. jadi betul-betul yang turun ke dalam kubur itu keluargani atau ahli warisi dan difahamnya cara menanamkan jenazah. Maksudnya tidak pakai azan, tidak pakai ikomat, terus tetap ya dikai blabak ya. Jangan sampai gurukan uh, dulu sebelum dikasih papan. Itu memang termasuk adab memakamkan jenazah. Ya. Jadi, awur-awuran gak, awur gak dikaitin, berapa langsung diuruk, ya? Enggak tetap dikasih papan. Kalau ada yang gerombong, dikasih dicarikan daun-daunan biar tanahnya tidak langsung muruki mayit enggak ya? Kemudian yang terbaik, tali pocongnya diudari apa tidak? Saya melihat dua-duanya ada dasar di alumnya Imam As-Safi, jilid tiga dari 16 jilid itu Nabi malah pernah mungkin nggak ikut nali pocongnya tidak ditali wangsul ya sampai Nabi melepasnya itu pakai gigi nyopot tengu dari ini tali sampai nggak gigi gak giginya Nabi, jadi betul-betul. Dilepas talinya sama Nabi Kemudian dikasih papan tadi Cempur ini atau luang landaknya Setelah dikasih papan baru Dari pinggir-pinggirnya kubur tadi Untuk dibuat nguruk Kemudian semua sisa tanah tadi Dibuat nguruk Agak tinggi nggak apa-apa Cuman bentuknya nggak boleh sampai Muno onto Enggak boleh dibentuk gilik Duhur yang tengah Enggak boleh Tapi walaupun agak tinggi Sejengkal tapi papa Diusahakan papa Insyaallah seperti itu nah, Di albumnya Imam Shafi Itu hanya dilepas begitu saja Talinya arti tidak dibuka ditempelkan enggak tapi mudah-mudahan nanti ini kan belum selesai ya lagi <lake> digotong nangkuburan itu ya jadi nanti mudah-mudahan ada bahasan dan hadis-hadisnya kita kita baca sehingga yang kita gunakan itu yang betul-betul ada dasar ya ini kan di jenengan sudah ada fotokopinya jadi, pertama yang kita jadikan pegangan ya kitab ini. Nanti kalau alumnah Imam Asafi As kita fotokopi, kita baca, berarti kita punya dua rujukan. Di samping dari hadis-hadis Soket Vigu juga hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Asafi As dalam alumnah. Iya. apa foto sebaiknya tidak ya sebaiknya tidak tapi kalau sifatnya itu terpaksa ya monggo tapi usahakan tanpa urusan jenazah gak usah di diabadikan apa di kiri menuiku gak usah kalau bisa, tapi kalau memang terpaksa untuk keluarganya saya tidak kayak berkata di Australia ini tidak bisa aku masalah untuk ini Corona ini tidak dimana umpamanya begitu, tolong ya sama foto, aku supaya dilok senajan lewat foto sekarang kan malah bisa video call kan kalau video call saja, habis itu selesai dibusik malah bagus jadi ngelihat saat tujuannya apa kok tanpa didokumenkan memang untuk segera menghilangkan kesedihan itu lebih baik sebab kalau lihat itu, biasanya kelingan ke aneh, terus nangis mana? besowi bareng panggah nangas, nangis Ya. kalau nangis wajar boleh, tapi kalau sampai meraung-raung itu dosa gak boleh tapi kalau nangis biasa gak sampai meraung-raung boleh ya. Nabi pun juga meneteskan air mata, tapi gak sampai meraung-raung, gak insya Allah sementara kajian sore ini seperti itu kita tutup dengan doa aparatul majelis subhanakallahumma bikam tika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh